Kasih lama gue manda, nawo gue dita. Nah di sini gue mau ngajak kalian kenal nih sama Dream Talent. But before ketika kamu sudah pernah diundang sekolah, kampus, para akademi Dream Talent, orang tua bahkan kalian sendiri pernah melihat Dream Talent, wow it's amazing. Itu tanahnya kalau ada satu orang kali maju untuk mencapai mimpi kalian. Nah sekarang Dream Talent itu apa sih? Nah Dream Talent itu apa? Simpulnya Dream Talent adalah sekotes online yang beda dari yang lain yang bisa bantu kamu untuk mencari tahu karya apa sih yang cocok buat kamu. Nah pasti banyak banget kan dari teman-teman semua, terlalu lu juga, Rita, yang selalu bertanya-tanya Aduh, jurusan cocok buat gue apa sih? Gue tuh jokongnya di mana? Kalau gue kerja di bidang aku, bahkan happy nggak ya? Terus jurusan gue itu apa? Ikigai itu apa? Nah, tenang aja. Jadi, teman teman sini akan membantu teman-teman untuk mencari tahu jawaban dari semua pertanyaan itu dengan scientific research dan juga bantuan dari artificial intelligence. Wah, seru banget nih kedengarannya. Ya, Aku mau coba deh, tapi gimana sih caranya? Eh, caranya gampang banget. Kalian tuh cuma butuh dua gadget dan juga internet. Nah, kalau kalian sudah punya gadget, tinggal masuk aja ke web browser kalian, Tinggal ketik aja nih dreamtalent.id terus daftar pakai Facebook atau Google, dan kerjain deh kuisnya. Gampang kan? Nah, handphone diingat juga kalau kalian ngerjain, pastikan kalau internet kalian lancar dan baterai HP telup kalian juga penuh ya Jadi lebih enak tuh ngerjainnya Dan tenang aja, nggak usah tegang-tegang ngerjainnya Yang fun aja, kalian nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. kan Di sini kan tujuannya untuk menceritau siapa sendiri kalian, jadi jawab aja sejujurnya Paham nggak? Ada paham? Paham okay. Coba dikerjain, nanti gue datang lagi ya Yang jujur jawabnya, jangan yang bagus sih Gimana? Udah selesai banget Udah selesai gimana udah kaya juga hasilnya gimana jadinya? Wah, ternyata Dream Talent itu keren banget emang ya keren banget. Beda banget sama psikotes-psikotes hmm. zaman dulu Yang selalu gambar pohon, hmm. selalu gambar orang Tapi gak tau hasilnya gimana Nah, asiknya juga di Dream Talent Bisa langsung ngasih tahu gue nih Karir yang paling cocok Dari kepribadian gue, minat, kelebihan Dan juga apa yang bisa gue laksuin selanjutnya Untuk mencapai karir impian gue Tuh kan emang keren banget Ayo, tunggu apa lagi? Gue aja udah nyoba dan merasa manfaatnya. Nah, kalian juga penasaran kan sama asetnya sekarang kayak gimana? Makanya, yuk ke lagi sekarang. Hei, hey. Tunggu Jangan lupa share hasil kamu ya. Dan kita di Instagram di at dan follow kita juga buat teman-teman dan bahkan kesempatan buat magang Selamat, Selamat berjalan! And good luck!